Setelah Anda membayar Ultima Farming License, Anda bisa membeli produk yang digunakan untuk menghasilkan token Farming Unit. Pembayarannya bisa dilakukan hanya dengan satu metode, yaitu dengan token Ultima. Jadi, buka akun pribadi Anda di situs web ultimafarm.com. Scroll ke bawah halaman ke bagian lisensi, dan pada menu yang tersedia, pilih Farming Units. Di halaman yang muncul, pilih produk yang Anda inginkan, dan tekan Purchase. Unit hanya bisa dibeli dengan token Ultima. Pada jendela yang muncul, Anda akan melihat jumlah koin Ultima beserta alamat dompet yang akan menjadi tujuan transfer. Untuk kenyamanan aktivitas dengan aplikasi dompet versi mobile, silakan gunakan alamat yang disediakan dalam format kode QR. Untuk menyelesaikan pembayaran, kirimkan jumlah yang ditunjukkan dalam token Ultima di dompet dari kolom address. Silakan kirimkan jumlahnya sesuai dengan yang ditampilkan di layar. Setelah menyelesaikan pembayaran, silakan tunggu sampai notifikasi pembayaran muncul. Semoga tutorial ini bisa membantu Anda memahami sepenuhnya cara membeli unit. Namun jika Anda masih memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk menanyakannya langsung kepada tim dukungan kami melalui email di support.ultimafarm.com. Semoga Anda senantiasa meraih profit besar dan pencapaian yang luar biasa.